Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku. Dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe, silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berbagi informasi dikutip dari media online indo.tv dengan judul Para Habib Kribo sebut Habib Rizik, Habib Bahar, Yusuf Martak, dan Haikal Hasan adalah pelacur agama yang meronrong Indonesia. Habib Sien Asigab As atau Akrab dengan panggilan Habib Kribo mengatakan bila Habib Rizik Sihab, Habib Bahar bin Smith, Yusuf Martak, dan Haikal Hasan merupakan gerombolan yang mempermainkan agama yang tengah meronrong Indonesia. Sebagai keturunan Nabi, ia merasa tak terima bila negeri yang ia tinggali saat ini dironrong oleh etnis Arab. Hal tersebut dikatakan Habib Kribo melalui video rekaman yang diunggah oleh Youtube Habib Kribo dengan tema Semasi Anda Tidak Akan Hentikan Saya Bicara. <tuh> Rizik Bahar, Yusuf Martak, Haikal Hasan lagi. Apa sih yang bisa? Saya tahu mereka hanya pemain saja. Mereka mempermainkan agama untuk mencari manfaat duniawi. Katanya hanya dikutip Kamis 7 Juli 2022. Saya ini, saya itu sebuah autokritik pemberontakan dari seorang etnis Arab yang Habib juga. Saya tidak menerima kok negeri ini dironrong oleh gerombolan Arab. Sambungnya. Habib Kribo mengingatkan para etnis Arab agar jangan membuat gaduh di Indonesia dengan menjual agama. Bukan karena apa-apa. Saya hanya ingin mengingatkan, jangan merasa terus mentang-mentang etnis Arab itu identik Islam. Selalu selainnya, selain etnis hanya pengikutnya. Pengikut-pengikut aja, enak aja, tegasnya. Menurutnya, keislaman orang Indonesia justru lebih mumpuni dibanding gerombolan Habib Rizik, Bahar Bistip Yusuf Martak dan Haikal Hasan. Kalau mau dihitung-hitung keislaman orang Indonesia mau baik dari tokoh NU, kiai-kiainya, Muhammadiyahnya, jauh lebih intelektual daripada seorang Rizik, Bahar Yusuf Martak Haikal Hasan, jutusnya. Saya sebagai etnis Arab, saya wajar saya ingin merontak, mengapa? Emang mereka gerombolan etnis Arab yang membuat gaduh negeri ini, pungkasnya, disadur dari berita artikel asli pos kota. Demikian informasi kawan terkait pernyataan Habib Pribo ya. Nah di sini saya sedikit angkat bicara terkait Habib. Ya seharusnya Habib Pribo tidak boleh ngomong seperti itu. Ya, kita di NKRI ini sebagai warga negara Indonesia. Ya, yang sudah menyatakan sebagai bangsa Indonesia ya ini harus kita sudah menjaga persatuan Indonesia jadi tidak perlu lagi membuat perbedaan ada etnis Arab ada etnis Cina ada suku Jawa suka tidak perlu lagi ya jadi sebaiknya tidak perlu membahas seperti itu karena itu akan memperkeruh suasana ya, itu akan memperkeruh suasana. Jadi sebaiknya hal-hal yang seperti ini uh, tidak perlu dipertentangkan karena ini negara hukum. Jadi kalau misalnya ada uh, yang melanggar hukum ya sesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara kita, setanpa harus saling menjelekkan satu sama lain. Nah. Kita tetap rawat, menjaga ideologi negara kita, yaitu negara uh, Indonesia yang berideologi Pancasila. Itu sudah cukup. Jadi kalau ada warga negara Indonesia yang aneh-aneh, ya ada warga negara Indonesia yang uh, sekiranya itu melanggar hukum, ya, proses hukum siapapun tanpa pandang bulu. Tapi tidak boleh, saling menghina, tidak boleh. Ya, apalagi merasa sebagai keturunan nabi. Di sini sudah berbaur. Sudah berbaur. Kita sudah menjadi sebuah warga negara Indonesia. Nah, itu sudah seperti itu. Jadi, di, tidak perlu lagi depan publik saling menjelekkan Ya, ini. Kayak Habib Ribo, ya. Nah, sebagai sesama warga negara Indonesia, apa ada yang kurang? Mari kita. Kekurangan itulah. Kita isi dengan uh, kelebihan masing-masing. Ya. Karena kalau... Mencari siapa yang benar, siapa yang salah, nah, itu kan ada hukum yang berjalan. Nah, tidak perlu saling ini, ya. Jadi itu, uh, Habib Kribo itu ya salah satu keturunan Rasulullah, ya. Yang selama ini kan uh, selalu pro kontra menyampaikan pendapat, begitu. Yang selalu menyerang etnis Arab, ya. Ini Habib Kribo ini. Ya mengaku sebagai keturunan Nabi yang suka menyerang uh, etnis Arab itu sendiri. Ya kan? Di sini sudah berbaur semua. Ya. Dari masa dulu ada sudah belas teren lah. Jadi kalau masih memperkenalkan masalah perbedaan etnis di Indonesia itu berarti masih dangkal cara berpikirnya. Kita warga negara Indonesia. Mau itu etnis Tionghoa, etnis Arab, suku Makassar, suku Bugis, suku Batak, suku Papua, suku Jawa, suku Dayak. Kita sudah menjadi suatu kesatuan sebagai warga negara Indonesia. Jadi tidak perlu lagi membawa-bawa perbedaan masalah etnis. ya, Apalagi Habib Kribo mengaku sebagai keturunan Nabi dari Arab selalu menyerang etnis Arab sendiri karena beda pendapat NKRI ini tidak akan pernah runtuh selama TNI. selama Pancasila masih tegak selama Pancasila masih bisa kita jaga bersama ini ya. bersama Polri dan rakyat tidak akan pernah runtuh kalau kita ya yang membuat kita bisa Runtuh. Ya, di saat kita terpecah belah. Di saat Pancasila sudah tidak dijadikan sebagai dasar ideologi negara kita. Nah, nah itu. Jadi ya, betul. Pangeran Selatan artinya saling menghargai. Nah, ada yang berbeda pendapat, ya. Biarkan. Kalau berbeda pendapat itu wajar. Tapi kalau sudah menghina. Sudah memfitnah. Nah, ini tidak mantap. Tidak mantap, ya. Saya juga bingung. Kenapa Habib Kribo. Sebagai keturunan. Rasulullah s.a.w. Uh, suka menyerang etnis Arab. Tidak perlu. Kita warga negara Indonesia. Nah, ya. Ini saja semoga ada manfaatnya. Kita lanjut lagi kawan. Dan saya tetap mendoakan baik Habib Kribo, Habib Rizik, Habib Bahar. ya Semuanya. Uh, rakyat Indonesia kita semua sama-sama berdoa agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan keselamatan kesejahteraan diberi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Ah demikian Habib Krimo salam hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.